Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti Lovers, lovers, serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada, di DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dalam tataran seputar Leslah. Baiklah para sahabat Leslah dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada kabar bahagia untuk para sahabat ya untuk kita semua. Selamat Lesti dan Bilar Kolaborasi bersama Boy William juga Ini sudah trending 3 persahabat ya Masya Allah Tentu Ata Aurel Ini sudah di posisi pertama Wow Masya Allah Banyak persahabat ya Trending satu, Trending 2 Trending 3 Ada juga trending 9 Dengan lagu dengan Ikhlas Dia Lesti menyanyikan di acara Ami Award Dan trending lima. Part kedua Ata Halilintar Kolaborasi dengan Lenslar dan kita lihat juga ada trending 26 Ketika tidak The ini menyanyikan lagu Cinta Sejati Duet bareng kakak Rizky Bilar Dan di acara Shopee trending 49 Masya Allah Di Youtube trending semua nih persahabat ya Muka Leslar tentunya memenuhi trending nih Masya Allah semakin bangga semakin bahagia sekali Mudah-mudahan berkah barokah dan selalu lancar Apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Unggahan tersebut direpost oleh akun Leslar Unscoresik Ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah Alhamdulillah Trending Youtube banyak muka Leslar-nya Katanya tuh <tose exploration kemurraan> Masya Allah bersabat ya Dan banyak tanggapan komentar juga yang diberikan Dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram Elm.Arkans108 Mengatakan Masya Allah Alhamdulillah Maafnya yang di YouTube gue semua katanya tuh aduh luar biasa banget ya idola kita selalu saja membanggakan selalu membuat kita bahagia. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari Anggun Instagram, Nihangshid Muhammad mengatakan, Masha allah Papa, bunda, Masya Allah Taala rezekinya apa papi and bunda and baby masya Allah banyak persahabat ya memang luar biasa kebanggaan kita. Mudah-mudahan selalu banyak dukungan Dari orang-orang baik yang tulus mencintai Dede Alesti dan kakak Rizky Dilan Dan selanjutnya juga persahabat dia ya, Perhatikan dungaan kedua ini Nominasi sosial media artist of the year Jadi Alesti masih memuncaki Di posisi pertama Di atas Betran Petro dan Lyudra Persahabat ya. Tetapi ini poinnya tipis banget nih persahabat ya Yuk fokus Kita dukung caranya memvoting Dede Ke kejuara Persahabat ya Jangan sampai lengah, itu kita buktikan kekompakan dan kebarbaran kita Postingan tersebut diunggah oleh akun Lesti Bilar Gallery ada Kalimat Gelson juga yang dituliskan Semakin tipis loh, mohon kekompakannya Please balikin lagi ke selisih 150 ribuan Harus bisa semangat streaming lagu Kulepas dengan ikhlas di langit musik Kategori sosial media Dan vote 5 menit sekali Fokus tuh persahabat ya Yuk kita fokus untuk memvoting dedek Lesti, jangan sampai kecolongan Tentu kita pertahankan posisi nomor 1 untuk dedek Lesti kejora Selain itu persahabat yang kita lihatnya ada vitamin bahagia dari kak Andi Tansi Suandi. Ya Aduh, Masya Allah banget, luar biasa Foto dedek Lesti yang mau dicium oleh kakak bilang, membuat kita semakin bangga persahabat ya gemes banget apalagi melihat dari Alan Slater senyum bahagia, aduh luar biasa banget bahagia juga dan kita lihat tersabat ya Kak Wanda Haraja ikut berkomentar memberikan love hitam empat tuh persabat ya masya Allah tentunya Kak Wanda juga ini selalu mensupport idola kesayangan kita banyak tuh juga tanggapan komentar yang diberikan dari para fans sejati Leslar dari akun asrah 884 Masya Allah tabarakallah bumil kesayangan Katanya tubersahabat ya ada juga komentar lain Diberikan dari akun Trisni Brahmada Masya Allah gemes katanya tuh ya melihat kekiutan Lesti dan Rizky Bilar Selalu membuat kita baper dan tentu bahagia dan ke kabar selanjutnya persahabatan ada special spesial dari Lesland Kendari 01 Ini mengunggungkan sebuah kabar Di aplikasi Juk Persahabat Yang didaklasi ke Turun ke posisi Keempat Persahabat, ya. aduh kecelongan juga nih Nomor 1 diduduki oleh BTS Persahabat, nomor 2 Ada Mahal ini dan ketiga adalah Cot Persahabat, ya. dan keempat tidak ke kejora aduh merosot banget nih Lesland ku mohon Tolong tuh Persahabat yang semangat Soalnya idola kita di posisi keempat Yuk kesampingkan dulu youtube yang lagi trending Kita fokuskan vote idola kita Tinggal beberapa hari Tuh persahabat ya Dari leslankan dari kalsang satu mengingatkan Tinggal beberapa hari saja Dedek leslankan kejuara ini turun persahabat ya Posisi keempat dari posisi pertama Aduh persahabat ya Yuk kompak lagi buktikan kebar kita Mudah-mudahan tentunya kesultanan kita semakin